Halo guys selamat semuanya kembali lagi di channel Halo guys semuanya kembali lagi di channel official dan di video kali ini seperti biasa jadi sini saya akan membahagikan episode yang terbaru lagi Oke kita langsung aja simak satu ke satu script nya Oke lanjut ke versi yang kedua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 Oke, okay, lanjut ke presiden ke-5. Oke, lanjut ke, okay, ke presiden ke-6. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke tujuh. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke delapan, ya. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-9. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-10. Oke okay, lanjut ke persiksaan yang ke 11 Oke okay, lanjut ke persiksaan yang ke-12 Intro Oke okay, lanjut ke berita yang ke 13 Oke okay, lanjut ke berita yang ke empat Oke, okay, lanjut ke presiden kelima belas. Oke, lanjut ke bersedia yang ke-16. Oke, lanjut ke bersedia ke-17. Oke lanjut ke verse yang ke-18. <San> Oke lanjut ke verse yang ke-19. <San> oke okay, lanjut ke versi dan kedua puluh oke okay guys jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya bye